tokoh Yahudi yang kita kenal dalam sejarah dengan Ibnu Sauda tokoh Yahudi Islam hanya ingin merusak Islam dari dalam ketika Islam pergilah Abdullah bin Saba ke kota-kota terdekat Madinah memfitnah menyebutkan fitnah akan Sayyidina Uthman sehingga umat Islam yang ada di pesisir Madinah di Mesir di Irak terprovokasi marah sehingga akhirnya berdemo ke kota Madinah. Beliau seorang alim Yaimuda Masya Allah anda uh, perhatikan baik-baik bagaimana penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan Yang dilakukan oleh Islah Bahrawi Artinya betul dia mempunyai landasan sejarah Tapi bukunya siapa dulu yang nulis Kalau misalkan referensinya adalah referensi yang, yang ditulis oleh orang-orang kafir Atau orang-orang syiah Ya jangan dibuat hujah kepada kita umat islam ahli sunnah wal jamaah Kalau misalkan Islah Bahrawi mau condong kepada syiah Mau masuk syiah silahkan terserah itu urusannya dia, tapi jangan ngajak-ngajak dong, tapi jangan mengacaukan dong. Dek tretan Islah Bahrawi. Tengah tretan bu bu. cek mau sekitab ngalak sayaman lah. pak goreng. Hati-hatilah, hai saudaraku Islah Bahrawi. Bukan seenaknya membaca isi kitab dilontarkan dalam satu ruangan kepada saudara-saudara kita yang lain. Para ulama mengatakan andai kata tanpa sanat yang soheh, Nistaya semua orang akan berbicara seenaknya Apa yang dilakukan oleh Islah Bahrawi Ada orang yang bernama Islah Bahrawi dia uh, seorang kalau tidak salah lulusan Mesir Kemudian dia lulusan juga pesantren uh, Pesantren salaf ternama juga Dan juga uh, dia orangnya banyak paham tentang sejarah Namun uh, dalam tanda, -tanda kutip uh, sejarah yang sifatnya uh, tidak jelas Artinya semuanya mungkin bisa masuk dan diterima sebagai informasi dan disampaikan Salah satunya sejarah yang ditulis oleh orang-orang ahli Uh, syiah atau bagian orang-orang yang tidak sesuai dengan referensi ahlus Sunnah wal Jamaah Kemudian kenapa saya tidak terlalu tertarik dengan itu semuanya Karena sama saja kita mempromosikan penyesatan-penyesatan Islam di mana-mana Termasuk diantaranya uh, penyesatan sejarah yang diangkat oleh Islam Bahrawi ini Kemudian sebelum kita melanjutkan Saya pernah dulu terkagum-kagum dengan adanya para orientalis-orientalis barat kemudian para kaki tangannya yang dikirim e, ke Indonesia, jadi memang asli bukan orang Indonesia, kita bisa mewaspadai. Namun bukan tidak mungkin orientalis barat itu membayar dan menyewa orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, bahkan orang pesantren sekalipun, bahkan orang pesantren salaf sekalipun, mereka disewa untuk bagaimana memberikan satu pengacauan-pengacauan, bukan pencerahan, pengacauan terhadap adanya eksistensi keilmuan agama Islam. Saya akan buktikan sekalian untuk menyampaikan satu kantor dari salah satu uh, kiai muda, masya Allah, ternama kiai muda yang warok kiai muda yang energik, kiai muda yang semangatnya luar biasa untuk menjaga akidah sunnah wal jamaah, yaitu kiai Khalid Makhsus di uh, Bangkalan. Nanti di akhir saya akan tampilkan kepada anda semuanya. Jadi uh, saya sekali lagi dengan adanya orientalis semacam itu kita tidak terlalu heran. Kenapa? Karena misalkan mereka datang ke sini dengan membawa misi bagaimana melakukan istilah "ketawir" Anil Iman, menjauhkan umat Nabi kita Muhammad SAW dari syariatnya, menjauhkan hamba Allah dari hukum-hukumnya, dari al Itu sudah terbiasa dari dulu. Jadi, ketika seperti misalkan uh, siapa, siapa, siapa, itu diturunkan atau dijadikan misionaris atau dijadikan seorang uh, Orientalis yang mengacaukan keimanan umat dia berlagak seorang yang ahli Al-Quran kemudian dia berjubah sebagaimana jubahnya umat Islam kemudian dia lulusan dari Saudi Mekah misalkan nah itu tidak terlalu mengherankan karena memang dia datangnya dari luar dia orangnya memang orientalis kemudian dari Perancis dia memang dari luar jadi orang bisa mau sepadai nah yang paling membahayakan adalah ketika orientalisnya itu disusun diatur uh, sedemikian rupa dan dibuat dari orang pribumi nah ini masya Allah lebih membahayakan lagi kalau misalkan orientalis ini atau penyusup ini datangnya dari pesantren salaf misalkan nah baiklah saya akan menyampaikan yang kedua bahwa saya tidak terlalu kaget dengan hal itu karena upaya-upaya untuk menjauhkan umat Islam dari syariatnya itu dilakukan oleh banyak orang orang kafir terdahulu Upaya-upaya supaya umat Islam bingung dengan sejarah itu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang Yahudi terdahulu. Satu contoh misalkan di dalam ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara justru karena untuk menyelamatkan, untuk memberikan jawaban kepada umat Islam supaya tidak bingung. Ketika orang kafir orientalis, orang Yahudi, apa? orang Yahudi, orang kafir Yahudi Madinah berusaha untuk mengacaukan memori sejarah yang disampaikan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, secara langsung bahwa ketika Nabi Yakub Alaihissalam, beliau sebelum wafat di Mesir, beliau berwasiat kepada putra-putranya, Yahuda, Rubel, kemudian Yusuf Benyamin dan semua putra-putranya yang 12 belas. Insyaallah, dia berwasiat bahwasanya ini kata versi Yahudi. Yakub itu sebelum wafat, sebelum meninggal, beliau mewasiatkan supaya anak-anaknya masuk agama Yahudi. Itu disampaikan kepada Nabi. Anda bisa lihat di tafsirnya. Juga disampaikan oleh Imam Al-Bawawi juga. Bahwa. Nabi Ishak itu sudah mewariskan agama Yahudi. Kepada anak cucunya. Lalu bagaimana mungkin saya ikut engkau Muhammad. Bagaimana mungkin saya ikut Islam. Engkau mengajak Islam. Kakek nenek, kakek moyangmu. Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim. Itu agamanya apa? Jadi Yahudi. Katanya seperti itu. Maka. Dengan serta-merta untuk menjawab kebingungan umat, sahabat, dan orang-orang uh, yang ada di sekitar Nabi Muhammad Untuk memantapkan keimanannya Dan juga untuk meluruskan yang namanya hak Allah menurunkan ayat dengan sebab kejadian itu Yang Allah turunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim Ketika Nabi Ya'kub mau meninggal Apakah kamu hadir? Apakah kamu menyaksainya sendiri? Tidak <tuh> ketika Nabi Yakub berwasiat kepada anak anaknya, anak-anakku nanti ketika abah meninggal, apa yang akan kalian sembah, siapa yang akan kalian sembah? Kata Nabi Yakub alaihissalam, <tuh> <tuh> Saya yakinkan kami ini ayah." akan menyembah apa yang ayah sembah Tuhannya ayah dan Tuhannya bapak-bapak kita yaitu Ibrahim Ismail Ishak meskipun uh, Ismail ini adalah pamannya bukan bukan bukan bapaknya tapi istilah di dalam uh, bahasa Arab di Arab sana ada istilah yaitu takulib kebiasaan uh, bagaimana paman kemudian uh, orang tualah dianggap sebagai ayah disebut sebagai ayah ini penjelasan di uh, tafsir yang lain Ishaq, kemudian uh, Nabi Ismail ayah-ayah kami itu menyembah ilahan waidah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu yaitu Tuhan yang Esa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa muslimun dan kita orang yang berserah diri, kita pasrah, kita ikut kepada agama ayah kita yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub. Ini kata anak-anak mereka. Ini dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab upaya-upaya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi bahwa orang Yahudi mengatakan ayah kita loh, Nabi Yaqub mewasiatkan agama Yahudi kepada anak-anaknya. Tidak. Allah langsung tegaskan di dalam surat ini, kuntum id kuntum yaqub dan seterusnya untuk menjelaskan bahwasanya Upaya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu untuk menjauhkan kita dari keimanan, supaya kita tidak percaya kepada Allah, supaya kita dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan ikut kepada agama mereka. Ini yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi, kesimpulannya sekarang, saya tidak aneh ketika ada semacam orang Islah Bahrawi, mengatakan sejarahnya, wah, insya Allah, sesama Islam berperang, lalu saling menghamili, apa itu namanya kalau tidak politik? Artinya, secara tidak langsung, uh, dia bisa kita simpulkan bahwa upaya dia untuk menjauhkan Islam dari politik nah apalagi sekarang ini ya menjauhkan umat Islam dari perpolitikan supaya apa? supaya Islam itu tidak betul-betul ikut andil mengatur adanya negara ini eh, kalau boleh kita tangkap seolah-olah seperti itu dan memang kurang lebihnya fakta seperti itu nanti maka saya sampaikan kepada saudara kaum muslimin dimanapun berada eh, coba Anda perhatikan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 dengan begitu detail berikut dengan referensi-referensinya. Anda perhatikan video berikut ini. insyaallah sangat mencerahkan. Dan Anda bisa lihat kualitasnya Islah Bahrawi seperti apa. Anda bisa lihat Islah Bahrawi sedang ditelanjangi secara tidak langsung oleh kiai Muda dari Bangkalan. Karena apa yang disampaikan ini adalah penyesatan bahkan mengkerdilkan Islam, menyudutkan Islam, kemudian bagaimana supaya umat Islam tidak lagi respek dengan uh, agama Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah pada khususnya. Semoga bermanfaat, Anda perhatikan, tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa illa billahi al-alihi azim Para ikhwan, para saudara-saudaraku, para kaum muslimin Hati-hatilah ketika mendengar keterangan Seperti yang kita dengar bersama dari Islah Bahrawi Yang menyatakan, mengutip satu riwayat bahwa Pembunuh sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu adalah putra dari Sayyidina Abu Bakrini Siddiq yang kita kenal dengan Sayyidina Muhammad Ibn Abi Bakrini Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in perlu diingatkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat makdubah riwayat maudu'ah, riwayat dusta, riwayat bohong riwayat fitnah keji dalam sejarah Islam kenapa? yang pertama kita harus ketahui bahwa memang riwayat tersebut dikutip oleh Al-Imam dalam kitab Tarikh at -Tabari. Disebut juga oleh, oleh Imam Ibnu Sa'd Sa dalam kitabnya atau Bakotul Kubro, dikutip juga oleh Imam uh, uh, Abu al-Qasim Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Asakir yang kita kenal dengan Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Damaskus. Beliau tiga ulama ini menyebutkan salah satu riwayat, riwayat dari beberapa riwayat yang banyak, salah satunya yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar bin as -Siddiq. Yang pertama, Riwayat-riwayat tersebut seperti yang telah kami terangkan Bahwa riwayat tersebut adalah riwayat bohong Makzubah fitnah dalam Islam Kenapa? Para ulama' perlu kita ketahui kembali bahwa Ulama' yang datang setelah tiga ulama' tersebut Setelah Imam Tobari, setelah Ibn Sa'ad, setelah Ibn Asakir As Hanya menukil Memindah keterangan dari beberapa ulama' sebelumnya Bahwa pembunuh dari sinar Uthman Fulan bin Fulan dinukil, dipindah, ditulis dalam kitab karangannya. Yang perlu kita ketahui, ingat, dalam riwayat tombari Ibnu Sa'ad dan Ibnu asakir as kita lihat salah satu sanatnya, di sana ada perawi yang punya nama Muhammad bin Umar. Wa Muhammad bin Umar, an Muhammad Umar. Siapa perawi tersebut? Perawi tersebut adalah abul Qasim Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi as-Sahmi al-Aslami al-Madani. Muhammad bin Umar bin Waqid dikenal di kalangan ulama dengan sebutan al-Waqidi. Adalah salah satu perawi yang digarisbawahi dalam, uh, uh, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat komentar Imam al Menurut Imam Dhaabi, bahawa al bahwa al-Waqidi, Imam al mengatakan, Ahadu aw'iyatil ilmih ala'du'fihi al-muttafaqi alaihi. Memang Muhammad bin Umar figur dalam sejarah, dalam sejarah Islam. Akan tetapi, Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat atas kedaifannya. Tidak bisa diambil hadis-hadis atau sejarah yang ditulis oleh Muhammad bin Umar al-Waqidi. Tak juga al-imam uh, Ahmad bin Hanbal juga mengomentari tentang sosok figur al-Waqidi. Imam Ahmad bin uh, bin Hanbal mengatakan al-Waqidi yukadzaab bahawa Muhammad bin Umar al-Waqidi perawi yang pembual, pembohong, pendusta. Tak kalah itu Imam Yahya Ibnu Ma'in juga mengutip menerangkan tentang sosok Al-Waqidi. Qala Al-Waqidiu laysa bi bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi tidak ada nilainya sama sekali. Begitu juga Al-Imam Abi Daud mengatakan, la aktubu haditsah. Aku tidak akan menulis satu hadis pun dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Begitu juga Imam Yunus bin Abdil Beliau mengatakan, qala li kutubul Waqidi kadzibun. Dulu, kata Imam Yunus bin aku pernah uh, Imam Syafi'i pernah berkata kepada aku bahawa semua riwayat Al-Waqidi, semua kitab-kitab Al-Waqidi penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Bahkan, Al Imam An-Nasa'i mengatakan, Al-Ma'rufun, Al-Kadzabun, Al-Wad'i, Bi-Wad'i Al-Hadithi, Al-Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arba'ah, awas hati-hati. Ada empat figur yang masyhur. Uh, uh, uh, menyatakan atau membuat hadis palsu akan baginda Rasulullah SAW Siapakah yang empat tersebut? Salah satu dari empat adalah Al-Waqidi bi Baghdad. Muhammad bin Umar bin Umar bin Waqid Al-Waqidi di kota Baghdad. Ini adalah satu peringatan dari Imam sekelas Imam An-Nasa'i sahibus sunan yang umumnya kitab Sunan An-Nasa'i. Bahkan Al-Imam Muslim yang umumnya sahih Muslim beliau juga mengatakan matrukul hadis Al-Waqidi matrukul hadis Imam Waqidi hadris hadisnya harus ditinggalkan bahkan Imam Al Bukhari Muhammad bin Ismail Al Bukhari yang mempunyai kitab Sahih Al Bukhari beliau juga mengatakan beliau juga mengatakan waqidi harfun aku tidak akan menulis satu huruf pun dari Muhammad bin Umar Al Waqidi bahkan Imam Ibn Nadim dalam beberapa kitabnya mengatakan tentang sosok Muhammad bin Umar Al Waqidi beliau mengatakan kana yatashayya zamut taqiyah Bahwa Muhammad bin Umar al-Waqidi Tokoh syiah yang selalu bertakiyah Selalu munafik Ini adalah komentar dari beberapa ulama Oleh sebab itu uh, Riwayat yang ditulis atau diriwayatkan Mengatasnamakan sanadnya Salah satu ada, ada Muhammad bin Umar al-Waqidi Adalah riwayat fitnah Yang tidak bisa diambil Dalam ahli sunnah wal jamaah. Uh, lantas siapa Pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu Al-Imam uh, Ibn al-Imad al-Hambali menyatakan, Lam qatiluhu ala bahwa tidak ada satu riwayat yang sohih yang menyatakan siapa nama pembunuh Sayyidina Uthman. Memang ada sebagian riwayat yang memang bisa kita pegang akan tetapi riwayat itu tidak lepas dari Ivan. riwayat daif, ada yang mungkar ada yang maudu, yang memang tidak harus kita ambil, tidak boleh kita riwayatkan tidak boleh kita percaya, seperti riwayatnya Al-Waqidi, yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq Imam Ibnu Limar menyatakan, tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyatakan satu nama, akan pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala bahkan, Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim beliau menegaskan walam yusyarik fi qatlhi ahadun minas sahabati alhamdulillah Imam Nawawi menyatakan al-Imam al muhadith al-Faqih asy-Syafi'i al an-Nawawi al menyatakan bahawa tidak ada satu pun satu sahabat baginda Rasulullah yang ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu kita tahu putra Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq Imam Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar bin adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah beliau dilahirkan ketika tahun 10 Amhajjatul Wada tahun Haji Wada ketika itu baginda Rasulullah uh, ketika itu Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan sehingga ketika baginda Rasulullah meninggal wafat Sayyidina Muhammad Ibnu Abi Bakar As-Siddiq masih berumur 3 tahun lebih beberapa bulan akan tetapi para ulama di ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Imam uh, ya Allah al Ibnu Katsir bahkan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa Al-Imam Sayyidina Muhammad Putra dari Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah. Imam Nawawi menegaskan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut andil atau merencanakan pembunuhan baginda Sayyidina, Sayyidina Uthman r.a. Ta tak kalah itu, Al-Imam Ibn Katsir, Al-Mufassir, Al-Faqih yang mempunyai uh, kitab Al-Bidayah wal-Nihayah. Di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, wa wa'amma. Kata wa sayyidina ibnu imam ibnu kafir bahwa riwayat dari manapun yang menyatakan bahwa salah satu sahabat ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Uthman ikut merencanakan, ikut merencanakan pembunuhan tersebut. Riwayat tersebut tidak bisa diterima, akan tetapi semua para sahabat membenci, bahkan melaknat pembunuh Sayyidina Uthman. Lah, lantas siapa pembunuh? Dalam beberapa keterangan yang memang diambil oleh hadis sunnah Wal Jamaah, keterangan secara umum Sayyidina. Zubair dalam tarikh At tabari juga disebutkan bahwa beliau hanya menerangkan wow, wow, amthor. Mereka lah pembunuh pemberontak-pemberontak dari beberapa kota-kota di pinggir Madinah Dari Mesir, dari Irak yang terprovokasi atau dipropo, diprovokatori oleh Abdullah bin Saba Abdullah bin Sabak tokoh Yahudi yang kita kenal dalam sejarah dengan Ibnu Sauda Tokoh Yahudi Islam hanya ingin merusak Islam dari dalam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 Uh, sifat secara umum wa waqa min al-amsar min al siti aisyah radhiyallahu taala mengatakan hum nuzzaul qabail pembunuh sayyidina Uthman adalah pemberontak-pemberontak dari suku-suku berdalaman hal ini juga diriwayatkan oleh imam at-tabari dalam tarikh at-tabarinya tak kalah begitu juga para uh, al-imam uh, ya allah imam Ibn sa'ad dalam thabaqat kubronya mengatakan juga hum hutalatun nas muttafiquna alasyar pembunuh sayyidina Uthman adalah orang-orang yang hina muttafiquna alasyar yang telah sepakat atas pecah belah umat Islam mereka adalah khawarij hum khawarij mufsidun dalalun wa baghun mu'tadun. begitulah imam Ibn taimiyah uh, menerangkan pembunuh sayyidina Uthman kaum khawarij kaum pemberontak kaum perusak kaum pemfitnah Kenapa? Karena memang tidak ada satu nama secara riwayat suha'i yang menerangkan tentang siapa pembunuh dari Sayyidina Uthman. Pembunuh Sayyidina Uthman Nah, Dari sisi lain, ketika terjadi uh, tapel kuda kota Madun, Madinah, para sahabat bukan tidak melindungi Sayyidina Uthman. Di sana ada Sayyidina Ali. Di sana ada sesepuh-sesepuh panglima perang para sahabat Nabi. Mereka bukan tidak ingin melindungi Sayyidina Uthman. Akan tetapi ketika datanglah pemberontak pendemo ke kota Madinah, sahabat Nabi me melingkari uh, rumah Sayyidina Uthman. Ketika itu Sayyidina Uthman keluar. Seperti halnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dalam uh, kitab Tarikh eh, khalifah diserangkan di sana dalam beberapa kitab yang lain. Ketika itu Sayyidina Uthman keluar sambil be uh, sembari berkata beliau A'zim ala kulli man ro'a alihi sam'an wa to'ah. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, illa kaffa yadahu aku tegaskan kepada semua orang untuk menaruh pedangnya untuk menaruh pedangnya dan tidak ikut campur tentang masalah ini bahkan di riwayat lain merangkankan a'zim uh, alaikum lamma rajatum wada'tum silahakum walazimtum buyutakum sayyidina Utsman menegaskan aku tegaskan kepada kalian semua harus kembali Cepatlah kembali ke rumah kalian masing-masing. Taruhlah pedang-pedang kalian. Bahkan berdiam dirilah kalian di rumah kalian. Kenapa Sayyidina Uthman menyuruh para sahabat untuk tidak melindungi? Karena Sayyidina Uthman dan para sahabat juga tahu. Riwayat yang suhih. Yang telah dulu dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahawa Sayyidina Uthman akan terbunuh secara zolim. Akan dibunuh secara medlum, didolimi. Oleh sebab itu Sayyidina Uthman... Uh, tidak ingin salah satu sahabat Nabi ikut andil dalam terjadinya terbunuhnya beliau sendiri, sehingga tidak jadi beban dan tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan riwayat dari Sayyidina dari Syidina Ali disebutkan dalam uh, tarikh Dimaskus Ibn Asakir menerangkan Sayyidina Ali ketika datanglah pemberontak kota Madinah sekian ribu datang. Pemberontak yang banyak. Sayyidina Ali menyuruh salah satu sahabat. Pergilah kepada khalifatul mu'minin. Sayyidina Uthman katakan kepada beliau. Aku siap dengan 500 tentaraku Untuk melindungi Sayyidina Uthman. Apa kata Sayyidina Uthman? Juzi takhayra. Juzi takhayra. Ma'uhibbu ayuhara qadamun bisababi. Katakan kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi aku tidak ingin darah mengalir hanya sebab aku. Kata Sayyidina Uthman. Pulanglah para sahabat. Di sanalah terjadi pembunuhan Sayyidina Uthman. Cikal bakal dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah pelopor kaum uh, kaum uh, Syiah yang menjadi ter, yang yang yang yang mempelopori terbentuknya Madhab Syiah. Dari Abdullah bin Sabah semuanya fitnah yang keji. Yang terakhir mungkin kami tegaskan. Terkadang kita bertanya kenapa riwayat yang mau riwayat yang bohong, riwayat yang fitnah, yang keji disebut dalam kitab sekelas Imam Tabari sekelas Imam Ibn Saad sekelas Imam Ibn Asakir As bahkan kitab-kitab sejarah yang lain menukil hal tersebut yang perlu kalian ketahui kita ketahui bersama ingat Imam Tabari Imam Ibn Saad Imam Ibn Asakir As Imam Ibn Khaldun Imam Ibnu -Ibn Kafir dalam Il Bidayah wal Nihayah ketika beliau bersetatus sejarawan mengutip sejarah ingat Beliau semua, para ahimah, para imam tidak menyaratkan semua yang akan ditulis harus suhih. Tidak. Lain dengan kitab hadith, Fannul Hadith, Imam Bukhari. Beliau menyaratkan semua yang aku tulis harus suhih. Harus hadis suhih. Semua yang aku tulis adalah hadis-hadis yang memang suhih sanatnya kepada baginda Rasulullah. Lain halnya dengan Imam tabari Menulis semua hal yang terjadi, yang didengar, yang dibicarakan oleh masyarakat. Entah itu suhih. Entah itu Hasan, entah itu Doif, entah itu Mungkar, bahkan entah itu Maudu, semua ahli sejarah menulis secara se se seperti itu. lah. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan, "Khi sanadih. Beliau, para ulama mengatakan bahwa nilai hadis atau sejarah yang diterangkan oleh ulama sejarah, seperti halnya Imam Tobari, adalah nilai sanatnya ketika sanatnya sahih, wa usahalan ketika sanatnya dhaif maka hukumnya dhaif ketika sanadnya maudu maka hukumnya dusta bahkan ketika kita baca kitab Thabari dari awal di sana Imam Thabari juga menegaskan dalam mukodimahnya. Imam Thabari menyatakan famaya kunu fi bihada min khabarin dzakarnahu an ba'dil madin mimma yastanquiruhu qari'uhu aw yastanhihu samihuhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajhan min as-sihhah wa fil haqiqa ketahuilah wahai pembaca kitabku ketika engkau nanti mendengar atau membaca sesuatu yang mungkin tidak enak didengar ketahuilah itu bukan kesalahanku itu ya aku dengar dari orang-orang yang yang memang meriwayatkan kepadaku jadi Imam Thbari menerangkan diri dari awal bahwa di sini bukan semuanya sahih. begitulah semua para ulama ketika menulis sejarah. Jadi kita harus hati-hati ketika melihat para ulama menulis sejarah semuanya ditulis, baik yang sahih, baik yang mungkar, baik yang mau dan ingat yang kedua hal ini tidak menjadikan ke ke ke ke ke ke kekerdilan, tidak menghinakan. Kepada Imam at kepada Imam Ibn kepada Imam Ibn Khaldun, Beliau ulama, beliau fuqoha, beliau muhadif. Akan tetapi kita yang harus paham. Beliau menulis sejarah ketika status sejarawan. Semua hal yang didengar ditulis. Tidak menjadikan beliau secara hina atau kerdil atau hina. Mengecilkan beliau dari pangkat kealimannya, ke, ke, ke keutamaannya tidak. Memang sejarah seperti itu. Para ulama mengatakan sehingga kalian tahu ketika membaca semua riwayat dengan semua riwayatnya tersebut. Kalian tahu bahwa dalam Islam ada sebagian kelompok yang ingin membolak balikan fakta. Yang ingin merubah fakta hakikat Islam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri. Fanatik buta demi kelompoknya atau demi menghancurkan Islam secara utuh. Ini yang harus kita ketahui bahkan kadang-kadang kita bertanya kenapa ini ini riwayat ketika mau kenapa ada? berada di kitab Tobari Ingatlah itu kitab sejarah bukan kitab hadis. Dan itu memang metode manhaj para ulama akhbari ketika uh, meriwayatkan hadis, meriwayatkan khabar atau sejarah dari awal. Ini yang perlu kita ketahui. Yang terakhir. Da' Islah Baharawi. Tengah titretan Bu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 Niscaya, semua orang akan berbicara seenaknya.